Video kali ini, kami akan menceritakan sedikit pengalaman kami dari Jogja menuju Dieng Jadi, eh, kami itu berangkat dari Jogja itu pukul berapa? Pukul 11 ya Pukul 11 siang Itu jarak tempuhnya dari di Jogja ke Dieng itu Sekitar 2 sampai 3 jam Jalan-jalan ya jalan ya lagi can't be Pakai dua motor, loh. Ada motor yang NMAX sama motor MIO sport, ya. Hmm, Mio sport jadi yang pakai motor NMAX itu saya sama si ada satu lagi, temen namanya Peta. Jadi kan itu berdua gitu, pakai motor M MX. Jadi pakai motor. Si motornya tuh gak tahan gitu Gak tahan lagi untuk panjang gitu Gak kuat Ini nih, jadi si Pranky nih Si Pranky ini turun gitu dari atas motor Lari ya Disuruh si apemroli Gitu setelah sekian lama menempuh perjalanan cukup jauh dari Jogjakarta menuju Dieng itu sekitar bukan tiga jam nih karena kami banyak uh, banyak singgah-singgah dulu ke tempat-tempat makan lah banyaklah istirahat dulu sampai sekitar empat jam itu jadi kami baru nyampe ke Dieng. kawan jadi kami pas sampai gede foto-foto gitu setelah foto-foto makan lagi istirahat dulu kami ke kafe dulu kafe itu bukan karena ingin istirahat atau apa memang menghangatkan badan karena kan di sana dingin banget gitu baru sekali itu pengalaman saya pribadi nih baru pertama kali gitu ya. yang memang kedinginan dingin banget dingin banget iya iya <tuk> Kandi kayak orang bingung gitu Mau nginap, gak ada tempat nginap Tidur di musola gitu ah, Ya benar sekali uh, Ini mau ceritain apa nih? yang ya? Kita ceritain pengalaman kita ke diang keren kok loh yeah. terima kasih dia agar kali kedia yang cuma karena cuma satu se malam tapi pribadi sih hal yang apa perlu untuk dikenang tapi tidak untuk diulang sih wah sebenarnya gini dia ya Diang itu eh, tempatnya itu bagus indah dingin kurang ramah lah buat kita anak Sumatera sangat kurang ramah asli karena uh, dan yang kita tahu juga bahwa di yang, yang itu kalau lagi sekarang ya sekarang itu lagi musim hujan. Lagi musim hujan itu cuacanya itu enggak normal, enggak kadang, kadang bisa sampai minus dua derajat, minus 3 derajat. Itu di kulit kita itu nggak, nggak biasa ya. Tapi kalau orang-orang sana sebenarnya biasa. Ya udah biasa. kita yang udah hampir mati kedinginan. Bapak-bapak pakai baju kolor, uh, baju kaos doang, kolor sama sarung doang, hmm, bener. gila sumpah, itu kita ngebangun gimana ya, kita udah pakai baju berlapis-lapis sampai celana panjang, kaos kaki, nah, kaos tangan, masih aja dinginan, lewat bapak-bapak, sarung yang di Kau oh, soblong Kau oh, jasih saja Jadi kalau anak-anak yang di daerah-daerah yang panas ya Apalagi yang berantakan daerah Palembang, kota-kota itu yang panas ya, yang pernah, ah, itu yang, wah, panas ya. Jadi lu prepare bener-bener dah Karena kalau lu bawa jaket, gak bawa baju yang bukan yang kosong kayak baju gini, Yang baju-baju tebel Gak ya usah Karena gak enak uh, Gak nyaman, jadinya kita gak nyaman tapi uh, dari semua itu, dia yang keren, jadi dia menggunakan bonsai paling tidak berdikaman. tidak ada tambahan lagi yang... itu dia itu bisa kerja kesawan mantap lagi mas mas Etet mas Roli dieng Great <tik>. <tik>. pokoknya terima kasih dieng terima kasih untuk dieng yang pengalaman yang sangat berharga yang takkan kami lupakan indah untuk dikenang tidak untuk <tik. <tik. Oke satu kata untuk dieng mantap luar biasa dari mana kan? Keren. Dingin. Jelas. Terima kasih.